cita-cita uh, uh, uh, uh. Ku tuliskan sebuah cerita cinta segitiga di mana akulah yang jadi peran utama aku tak dapat membongingi Bukan cuma kamu pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja